Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amdin wa syukranillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Amma bakdun Apa kabar ananda salih-salihah? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Gimana? Sudah siap untuk belajar lagi sama benda? Oke, okay. ananda salih-salihah Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, yuk kita buka dulu dengan mengucapkan bahasa waktu bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Ananda Salih Salihah, untuk kesempatan kali ini Kita akan belajar tentang satu tema yang sangat luar biasa Yang berjudul Aku Istimewa Coba, ananda salihah, soli tahu tidak kenapa kita semua sebagai manusia merupakan makhluk yang istimewa? Benar. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk Allah yang lainnya. Coba, kenapa manusia menjadi makhluk Allah yang paling sempurna? Ada yang tahu tidak? Cintar, Allah yang maha Pemurah telah memberikan banyak kelebihan bagi kita sebagai manusia Allah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya Manusia diberi panca indah yang sangat bermanfaat untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium Lidah untuk mengecap, kulit untuk merasa. Dan yang terpenting Allah telah menganugerahkan satu hal yang paling istimewa bagi manusia. Yaitu akal untuk berpikir. Makhluk Allah yang lainnya seperti hewan, tumbuhan, gunung, air, langit, dan makhluk lainnya tidak diberi akal seperti manusia oleh Allah SWT. Nah, inilah yang membuat manusia menjadi makhluk Allah yang paling istimewa karena manusia diberi akal yang tidak dimiliki oleh makhluk Allah lainnya. Meskipun manusia diciptakan berbeda-beda, ada laki-laki, ada juga perempuan, ada yang tinggi, ada juga yang pendek, ada yang matanya sipit, ada juga yang matanya bulat, ada yang kulitnya putih, ada yang juga hitam. Tetapi sebenarnya semua manusia adalah sama dan istimewa Jadi tidak boleh dibedakan ya Ananda selisaliha di negara Indonesia kita yang tercinta ini Ada banyak sekali perbedaan diantaranya warga negaranya Dari Sabang sampai Merauke memiliki agama, bahasa, dan adat istiadat yang berbeda-beda Indonesia memiliki suku bangsa yang sangat banyak Ada yang dari suku Batak, Betawi, Sunda, Jawa, dan suku-suku lainnya Setiap suku memiliki ciri khasnya masing-masing Misalnya dalam hal pakaian adat dari masing-masing daerah Nah sekarang bunda akan mengajak anda semua untuk mengenal pakaian adat dari beberapa daerah yang ada di Indonesia Perhatikan baik-baik ya Sekarang coba perhatikan pakaian adat yang ini Ada yang tahu tidak pakaian ini berasal dari mana? Benar, ini adalah pakaian adat dari Sumatera Utara Ciri khasnya terdapat kain ulos yang biasa dipakai sebagai selendang untuk kegiatan upacara dari Batak. Nah yang sekarang coba perhatikan pakaian adat yang ini kira-kira dari mana ya asalnya Pintar ini adalah pakaian adat dari daerah Lampung ciri khasnya ada yang namanya siger yaitu mahkota besar yang dipakai di atas kepala Nah sekarang berikutnya coba perhatikan pakaian adatnya ini dari mana asalnya ya Pintar ini adalah pakaian adat dari DKI Jakarta atau Betawi Biasanya perempuan Betawi mengenakan kerudung, baju kurung, dan kain kebaya yang dipakai di bagian bawahnya Nah, kalau pakaian adat yang ini kira-kira berasal dari mana ya? Bentar! Ini adalah pakaian adat dari daerah Jawa Tengah biasanya para perempuan dari daerah Jawa selalu mengenakan kebaya dan bawahan batik dan yang paling khas dari pakaian adat Jawa yaitu ada samur yang dikenakan di bagian belakang rambutnya Wah coba Ananda Salleh Salihah kalau pakaian adat yang ini dari mana ya asalnya Betul! Ini adalah pakaian adat dari daerah Bali atau Pulau Dewata Pakaian ini memiliki motif yang sangat cantik Orangnya menggunakan mahkota Dan ciri khasnya ada bunga yang diselikan di telinga dan rambutnya. Nah sekarang yang terakhir Coba dari mana asalnya pakaian adat yang ini? nih Pintar! Ini adalah pakaian adat dari daerah Papua Pakaian ini sangat unik. Bahannya terbuat dari bahan-bahan alami dan ciri khas yang paling menarik dari pakaian adat Papua ini adalah ada rok rumah-rumahnya. Nah, itu tadi ya, Ananda. Selesai, 6 contoh pakaian adat yang ada di Indonesia yang sudah Bunda kenalkan ke Ananda semua. Masih banyak loh pakaian adat lainnya di Indonesia. Kalian bisa tanya ke orang tua kalian. Atau mencari lagi di internet, pakaian adat lainnya selain yang sudah Bunda sebutkan tadi. Baik Ananda Salih Salihah, untuk pembelajaran kali ini Bunda cukupkan sampai di sini dulu ya. Ingat, walaupun kita semua diciptakan berbeda-beda, tapi kita semua adalah istimewa. Dan perbedaan itu adalah rahmat dari Allah SWT Kita harus bersyukur atas semua perbedaan itu. Oke. Okay? Sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillah, Alamin. Terima kasih untuk perhatiannya, nanda soleh-soleh semua. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Akhirul kalam, bunda tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.